hasil hari ini bosku dari kerajaan buku ya nih ikannya Wah mantap sekali haup-haup bosku Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku ketemu lagi ya semoga saja masih dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur untuk semuanya oke kali ini saya berada di Bonang di Kabupaten Demak dan spotnya itu sawah yang kebanjiran seperti biasa ini ikannya banyak sekali Spotnya juga melimpah ruah Kalau di bonang demak itu ya Seperti yang di belakang saya ini Ini kiri kanan semuanya spot mancing bosku ya Mantap sekali Oke semoga saja nanti ikannya haup-haup bosku ya Ini saya menggunakan umpan lumut halus bosku ya Seperti biasa karena memang ini sangat cocok sekali <coughs> Digunakan untuk umpan di rawa-rawa Dan semoga saja nanti ikannya haup-haup oke okay. Bismillahirrohmanirrohim nyuwun ulami buah, kengak kengak keng buah. masih Alhamdulillah ikan pertama masih ini uh. Alhamdulillah ya. uh, mantap sekali uh. Oke okay, kita masukkan bosku ya Wah, wow. lanjut lagi, lanjut lagi. Ah, mantap sekali. Uh. Oh, cool. Uh. Uh, uh, masih uh, uh. Uh, uh. Pas malam, masih ya? Lala, siapa? kita jadi lagi. Uh. ala ala ala ala ala ala ala iwa bosku ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala wuh mantap empat jari lagi bosku ya wah alhamdulillah masih kita masukkan lagi loh uh. Mantap sekali kalau gitu segitu ikannya ya. Wah, lubang sempit tapi ikannya banyak sekali ini. masih ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala aduh mantap sekali bosku uh. uh. Gini gini kan ya masukkan lagi uh. pas di sarangnya ini ala masih ala masih ala alhamdulillah mantap sekali ini mantap jari ini wah kita masukkan lagi lanjut masih ya lanjut terus na na na na masih ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Sini lagi masih Alhamdulillah uh uh mantap sekali ini tuh masukkan lagi uh, bener-bener mantap ini sportnya uh uh lagi masih ah. uh. uh. uh. uh. alhamdulillah bosku lumayan uh. ini masukkan lagi Jot bosku ya. Iwak masih alala ala lala, ala lala, iwak masih alala ala lala, ala lala, ala lala, ala lala, iwak masih ya, <laughs> Alhamdulillah bosku ya ini jari ini nggak apa-apa kita masukkan lagi Oke lanjut bosku Alhamdulillah ya kita pindah terus dapat ikan ternyata banyak banget di sini ikannya iwak masih ala lala, ala lala. Uh, uh. alhamdulillah masih uh, uh, uh, uh. Oh, mantap sekali ini uh, kita masukkan lagi alhamdulillah hmm, hmm. Dan itulah tadi ya bosku keseruan mancing saya hari ini. Oke, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.